Berikut adalah jawaban dari 8 soal yang saya bagikan di kelas 11 MIPA 7 tadi pagi Tanggal 29 Agustus 2022 Dan kiranya rekan-rekan dari kelas lain bisa mempelajari cara menjawab Koordinat titik berat dimensi 1 atau koordinat titik berat pada kerangka kawat Soal nomor satu dengan gambar yang ada di sebelah. Bisa Anda perhatikan panjang, kemudian letak XN, letak YN dan hasil perkaliannya. Dan berikutnya adalah berapa nilai dari koordinat titik berat yang dimaksud. Untuk jawaban soal nomor 1 maupun jawaban soal nomor 2. Berikutnya untuk jawaban soal nomor 3 yang gambarnya seperti huruf e dan jawaban soal nomor empat yang bentuknya seperti huruf F bisa diperhatikan baik-baik saya geser dulu nah koordinatnya sudah tampak yang penting pada bagian XN yang saya beri warna hijau muda ini yang paling penting jangan sampai keliru selanjutnya jawaban untuk nomor 5 dan nomor 6 yang paling penting adalah di daerah yang berwarna hijau ini jangan sampai salah XN XO X0 adalah XNLN dibagi Sigma LN jumlah yang berwarna hijau ini masing-masing dibagi oleh panjang kawat yang warnanya oranye. untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6 lihat yang diwarna hijau dan selanjutnya soal nomor 7 dan soal nomor 8 nah Soal nomor 7 dan soal nomor 8 ini soal yang memang agak rumit, jadi perlu kehati-hatian dalam mengerjakannya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, bisa di pause untuk menyesuaikan dengan gambar. Soal yang nanti Anda bisa dapatkan dari rekan-rekan yang ada di kelas 11 IPA 7.